Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Bilovers serta Lesla Lovers Dimanapun kalian berada, Diva TV kembali hadir Untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya bersahabat, tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar. Tentunya, baiklah, bersahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk menemani santai siang kalian saat ini, tentunya Bang akan memberikan informasi terbaru bersahabatnya seputar idola kita, yakni Lesdi dan Rizky Bilar. Keunggulan pertama, ada unggahan terbaru dan kabar terbaru persahabat, ya soal Rizky Bilar dari Bang Bensi Kumbang kembali. Yang mana tentunya di akun Instagram pribadinya Bang Bensi Kumbang mengunggah sebuah postingan foto terbaru bersahabat ya ada Abang Bilar dan Papa Daniel juga bersahabat ya. Wow, tentunya Alhamdulillah kita mendapatkan kabar baik dari Bang Bensi soal Rizky Bilar hari ini. Persahabat ya Alhamdulillah Rizky Bilar sehat dan selalu tampil ceria. Persahabat ya. Dalam pasingan tersebut juga ada dituliskan sebuah kalimat caption oleh Bang Bensi Kumbang. Bisa dikatakan masih negosiasi nih tentang follow-memfollow -follow endingnya gimana nih. Kayaknya <Takai> <takai> <takai> masih berlanjut persahabat ya, drama semalam tentang follow-memfollow -follow akun Instagram nih. Dari Rizky Bila bersama Papa Daniel persahabat ya. Kita lihat. Ekspresi wajahnya Papa Daniel begitu tegangnya, para sahabat ya, aduh, <gifat> membuat kita semakin bahagia aja melihatnya ya. Kegeserakan dari kedua keluarga Lesti maupun Rizky Billar selalu memberikan inspirasi untuk kita semua dan kebahagiaan untuk Leslar Lovers. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan dan dibanjiri komentar, yakni dari akun Leslar Lovers Hong Kong Real mengatakan dalam kolom komentar, masih lanjut bang wow <gayu> kayaknya masih berlanjut persahabat ya, drama semalam mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan kabar bahagia dari Lesti maupun Rizky Bilar berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru dari akun Instagram Ari Lobster persahabat ya, bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih kita lihat persahabat ya, luar biasa Tentunya sangat fresh banget bersahabat ya Terlihat dari raut wajahnya Abang Aril ya Tentunya bang Aril masih terlihat Lokasinya kayak masih di Bogor Bersahabat ya doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar terbaru Soal Lesi dan Bilar Dalam postingan tersebut juga bang Aril menurutkan sebuah kalimat caption Menyatu dengan alam itu hal yang sangat luar biasa Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Amin Itulah tentunya kalimat caption yang sangat bijak juga dituliskan. Wah, sahabatnya doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini kita mendapatkan kejutan dan kabar soal tentunya brand Lesi Kejore yang akan launching hari ini, persahabat yang luar biasa, kebanggaan juga alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk usahanya dedek Lesti selalu dilancarkan dan disukseskan persahabatnya soft launching produk terbaru nih dari Purnama Beauty Official. mudah-mudahan selalu lancar untuk usaha dedek Lesti kejora. Tentunya hari ini launching perdana persahabat ya doakan saja mudah-mudahan ada kejutan selanjutnya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar.